berhasil ya. Berhasil dan itu menjadi konsolidasi besar-besaran orang-orang pribumi, orang-orang lokal lalu mereka berbondong-bondong menjadi uh, Islam ya, karena sejalan lalu muncul pribumi itu ya. Nah, ini para orientalis bingung ada missing link ini ya. Dulu abad 14-15 masih agama kafir, atau agama apa kok nggak ada 100 tahun sudah jadi jadi apa uh, Islam semua ya. Dan ini ternyata berhasil untuk me meng mengantisipasi masuknya penetrasi ideologi kolonialisme. Ya. Saya masih ingat ada teman yang meneliti tentang arsip-arsip Belanda perkebunan. Ya. Dia peneliti perkebunan. Dia mengatakan, loh sebetulnya penjajah be Belanda apa perkebunan-perkebunan itu para pengusaha e e, Belanda kapitalis itu mereka merasa terjajah loh dengan wayang. Ya. Kenapa? Karena ketika orang Jawa di dibuang ke Sumatera ke hutan Kalimantan gitu mereka nggak bisa kerja kalau nggak mendengarkan wayang gamelan ya jadi mesti harus mereka uh, pemodal itu harus menyediakan seperangkat kalau membuka wilayah perkebunan mendatangkan orang ke sana dia harus menyediakan seperangkat gamelan harus menyediakan dalang wayang dan harus menggelar wayangan dalam periode tertentu menyediakan anggaran itu <laughs> jadi ini menurut teman saya loh dari data-data ini mereka merasa ngano loh menggerutu menggerutu jadi terjajah juga oleh budaya ini ya tapi dengan cara ini lalu kan muncul jati diri ya orang Jawa orang Nusantara ya orang Jawa orang Nusantara ya. nah ini proses ini saya tidak tahu kapan pernah terputus ya tapi mungkin man, masa puncak dari ini kan di Kesultanan Mataram Mata ya Sultan Agung lalu me, me, apa menformat apa ya, ini dengan lebih ilmu ke yang lebih sistematis ya e, ajaran ajaran di sistematisir Torekoh di sistem lalu setiap Raja Mataram kan selalu punya satu dalang ya Dulu Sultan Hamangkubono yang pertama ketika akan mati raja dia kan hanya minta satu ano, ya, e, dalang gitu ya jadi untuk nyambung ya, bagian dari ya hari ini apa mungkin apa fungsi untuk membangun manusia ya SDM dan seterusnya itu ya jadi ini bagian integral dari dari pembangunan apa eh, jadi keraton ya eh, sultanan itu bagian dari hubungannya dengan masyarakat membangun satu-satu persatuannya membangun kosmologinya membangun alam pikirannya menciptakan keselarasan hubungannya itu itu antara melalui metode eh, wayang itu Nah mungkin terputus itu saya tidak tahu mulai awal parska mungkin perang Diponegoro atau apa sedemikian rupa abdul lama terutama ya masa 65 itu kemudian mengalami puncaknya itu ya keterbelahan itu nah Ordo Baru itu lalu membangun lagi ya dulu saya ingat awal Ordo Baru Pak Harto itu tahun 70-an yang mengumpulkan semua dalang-dalang yang tersisa kalau nggak salah ya dikumpulkan di, di sana itu lalu dalang-dalang tersisa sudah di, di, dikumpulkan lalu ada ada program ada kegiatan untuk menginventarisir kembali mengumpulkan kembali naskah-naskah apalah lakon-lakon wayang dan seterusnya itu dan lalu mungkin ada gubahan-gubahan baru ya ini butuh satu riset sendiri dan tentu saja itu untuk agenda agenda uh, baru ya untuk agenda uh, pembangunan untuk agenda modernisasi dan seterusnya itu ya. Tapi eh, Pak Harto diakui detail ya mereka punya strategi kebudayaan ya. Lalu kita masih hari ini masih banyak lekon konsep wayang yang diterbitkan oleh Anu toh uh, mana departemen kebudayaan ya, uh, diperbudi dan sebagainya itu banyak sekali apa terbitan terbitan dulu apa naskah naskah cerita cerita cerita rakyat cerita cerita wayang tertentu banyak di banyak diterbitkan. Nah mungkin masa modernisasi lalu keterputusan dengan kita tahu juga di, di kalangan pesantren juga terjadi ada proses nah ini ya, mungkin pengaruh salaf ya mulai abad ke-19 hmm, ya. itu masuk ke sini paham uh, wahabi ya uh, salaf itu baru abad 19 ya, 18 akhir ya di zaman wali belum ada itu sah, apa, salaf dalam zaman itu salafus soleh itu artinya apa uh, para ulama-ulama generasi zaman apa sahabat tabiin, tabi tabiin, ya, itu salaf dalam arti itu ya nyambung, tapi Salah Darwit Salafi Wahabi itu baru abad 19, 19 ya, di Minang datang tiga, tiga haji, ya lalu terjadi proses pergolakan dan seterusnya itu lalu pengharaman, pengsyirikan semua apa tradisi-tradisi e, kesenian-kesenian itu menimbulkan keterputusan yang luar biasa lalu pemahaman terhadap apa wayang tujuannya mana-mana lakonnya, mengalami apa, e, keterputusan ya dan 65 hari ini banyak pesantren banyak kiai mendengar kata wayang sudah langsung haram kan itu uh, uh, haram nah uh, apa walaupun pada abad 19 rombongan arsito terus apa kata menurut serat pesantren ini kan me, men, apa, mendokumentasi ya mengumpulkan ilmu-ilmu untuk membaca itu salah satunya saya ada uh, kutip ya bagaimana memperlakukan apa uh, wayang memang kalau nonton wayang tujuannya untuk melihat yang nonton Ya, itu haram. Ya. <tuh>, tukar, tukar, tukar, tukar. ya, tapi haram itu kan ya juga. Ya, sedikit-sedikit ya? <tuh>, Kadang kita datang ke pengajian juga, kalau tujuannya itu bukan mendengarkan pengaji, tapi nonton yang ikut pengajian kan juga bisa haram. Kan gitu, ikut lomba MTG, kalau tujuannya untuk mencari juara gitu kan, itu juga bisa haram ya. Jadi kalau soal halal haram itu juga tergantung niat pada akhirnya ya Tergantung di dalam kesenian kayak gitu Itu kembali ke hukum, hukum asalnya atau, e, Moba ya Nah tapi hari ini, ini pasca baru pasca reformasi ketika ini terjadi orang apa ya Kayak disorientasi macam-macam ada orang ingin kembali ke kearifan Kearifan lama ya Nah ini mungkin dikumpulkan di banyak lalu ulama Kayak mulai mulai muncul kesadaran baru ya Saya pernah diundang MUI Jawa Tengah workshop tiga hari itu agendanya apa memutuskan apakah wayang itu mau diakui sebagai bagian dari sejarah Islam dakwah atau mau dikeluarkan itu MUI Jawa Tengah itu workshop tiga hari saya diundang itu keputusannya mutlak itu terjadi kesepakatan ini tetap sejarah Islam nah jadi menarik ya jadi MUI sendiri ya jadi ada lalu sampai rame ada perdebatan yang yang ramai melihat wayang dari sudut syariat gitu ya mau disyariatkan ada sempat yang mau mensyarikan <laughs> ini apa artinya kalau wayang ini di, saya terus saya jelaskan gitu mana yang melanggar syariat gitu ya ya, ya, ya bisa Jadi, akhirnya apa ada itu apa adanya soal dan lain-lain ya itu saya mungkin menjawab juga yang pertanyaan kedua ya memanusiakan manusia. manusia ya nah nah itu apa e, gambaran wayang saya tadi sudah sebutkannya itu bayangan-bayang itu bayang-bayang sebagai -bayang unsur di dalam diri kita ada orang membaca secara lahiriah ya dari segi wacana ya jadi mengada banyak level ya jadi wayang itu mengajarkan moralitas tuntunan moral ya secara lahiriah secara dari diskursus ideologi bisa dilihat Oh ini kekuasaan ya kadang raja-raja ya, itu kekuasaan lalu punokawan dianggap rakyat kan gitu perwakilan lalu ini ada ideologi berkat itu secara ideologi secara lahir ya terus yang bener apa uh, ngunduh ano, kan jadi yang baik nanti pasti menang ya yang bener, yang yang salah itu nanti yakin pasti kalah gitu ya terus kok tapi nanti detail ya anu Arjuna itu wataknya begini Bima menjadi nilai-nilai moral masing-masing sosok wayang itu kan menjadi satu manusia yang dengan karakter wataknya yang beda-beda itu juga bisa digambarkan itu level-level moralitas dalam arti yang yang lahiriah. Ya. Nah, yang saya bahas ini kemudian lebih dalam dari situ bahwa semua gambar itu ada di dalam diri kita ya. Jadi kayak Arjuna kalau kita lihat secara di dalam area itu kan akan dikelompokkan kelompok lakon Pandawa itu mesti baik ya tak mesti benar ya Kuro itu mesti jahat salah gitu tapi kan di dalam wayang enggak arjuna itu ya kadang uh, kleru juga ya Krishna sama ya Krishna itu tetap dalam wayang kadang dia licik juga kan gitu licy, ya licik nah itu kan gambaran akal kita sebetulnya akal kita itu bisa bijak ya bisa hebat tapi akal kita itu juga bisa untuk ngakali kan untuk ngakali, untuk licik ya Nah senjata cakranya Krishna Itu kan hebat itu ya. Tapi juga bisa jelek dalam kerangka akal Itu karena kemudian kalau hanya pakai akal Cakra itu kan muter nah, Itu bisa memutar balikkan fakta <gitu> Akal itu hari ini Itu dijadikan Ini se sekarang yang berlangsung hari ini itu Cakranya Krishna itu muter kemana-mana itu Yang benar bisa jadi salah Yang salah bisa tampak benar Ya kabur semua ini efek dari Cakranya tresna itu arti kemudian pikir akal kita karena tidak dilandasi kebijakan tidak dilandasi keutuhan diri tidak berorientasi kepada megang Jamu Kalimos Sodo lalu akalnya itu hanya untuk pinter untuk minteri ya. akal untuk mengakali ya. nah ini bisa bisa bisa bisa positif bisa negatif tergantung keutuhan diri itu dan itu laku kita semua ya kita ini kan tidak jadi tidak hitam putih ya. Jadi eh, Hastinapura itu adalah ego kita ya, itu perlambang dari semua apa eh, ego kita ya. Nah, orang kalau itu kan pelaku yang paling dasar itu kan ego ya, yang paling awam itu ego ya. Semua serba aku milikku, ini aku itu hebat, aku apa gitu ya. Itu itu Hastinapura, itu kita juga nah untuk kita menapak jalan spiritual kita harus bisa keluar dari ego ini Nah, untuk bisa keluar dari sikap ego ini supaya bisa menaik dalam hubungan ya kalau pakai sosok karton itu alam beberayan ya itu kan harus naik itu nah modal dasarnya apa kita menggunakan amar tadi itu nah kita harus diolah ini cara dihidupkan ya unsur-unsur 10 unsur itu dihidupkan nanti bisa lalu berhasil konsisten meningkat Nah, kuncinya kan eling lan waspada Nah, eling itu artinya sebenarnya jamu sekali do ya. Eling itu dikirnya nggak putus, ya. artinya batin kita itu hanya terus menembah, hanya kepada Tuhan nggak lepas. Waspada, itu artinya waspada, itu kita sering muncul, apa? Jadi, sebetulnya nafsu, tapi karena akal kita, jadi kayak baik, ya. Jadi, itu waspada, itu saya waspada, bukan kepada kejahatan orang lain, tapi waspada kepada uh, tipuan dari kepentingan kita sendiri ya, yang kadang tertutup oleh rasa benar ya hijab-hijab paling tinggi kita itu kan merasa benar Nah kalau udah merasa benar nah itu kita bisa enggak waspada terhadap sebutnya kekurangan diri ya. jadi eh, dalam dalam lebih dalam lagi kita kalau melihat wayang itu bukan untuk menuduh orang lain ya, tapi sebetulnya untuk itu karena melihat orang lain gareng ya nah gareng itu adalah diri kita sendiri yang Ya, jadi harus, harus kuat kita untuk melihat kelemahan, kekurangan dan kesalahan diri dan untuk untuk mengakui itu. Nah metodenya seperti itu, wayang itu, jadi mengajak bercermin. Jadi orang diajak bercermin, dalang itu juga mencerminkan dirinya sendiri. Ya, dia sudah menyatu dengan lakon itu kesatuan itu. Lalu yang nonton bercermin, masing-masing bercermin. Ya, ada hadis Al Mukminu Miratul dan orang beriman itu adalah cermin bagi orang beriman. Nah jadi doa yang apa ini allah anfusina saya berlindung dari kejahatan diri saya sendiri kejahatan diri kita apa kejahatan diri kita itu kalau melihat orang lain jahat jahat <coughs> jadi salah kalau kita masih jahat itu kalau kita melihat orang lain kayak oh, jahat banget ya nah itu sebetulnya sedang mengungkapkan kejahatan uh, diri kita sendiri nah hari ini kebijakan dasar kebijakan hari itu ketika wayang dilihat hanya dari segi diskur ini kritik itu kritik ini gitu orang yang saling menuduh orang lain dan orang yang disalahkan pasti enggak terima, enggak terima. dia akan melihat kesalahan kita juga jadi akhirnya hubungan antar orang satu sama lain dihijabi oleh rasa benar masing-masing lalu hanya melihat kesalahan orang lain dan membenarkan diri sendiri <tuk> wah rampung-rampung ya hmm. nah orang dulu tradisi kita dulu itu tradisi yang dibentuk adalah ngaku lepat ya Kupatan kok satu sama lain itu mengaku salah jadi kalau menjelang bulan puasa sebentar lagi kan lalu mengbagi anu itu apa ketan kolah apem. apem ya kan itu anu tuh itu kalau orang sebenarnya udah bikin ketan kolah apem diserahkan ke tetangganya itu artinya apa dia mengakui bahwa saya ini salah dan tolong saya diingatkan Sebetulnya kalau bagi itu memberikan ketan kolak apa ke orang lain dia membuka kesalahan diri dan minta di, diingatkan demikian juga orang lain. Hmm. Ya. Nah jadi tradisi yang dibangun dalam kearifan nusantara itu tradisi ngaku salah, hmm. ngaku lepat, ya kupatan, hmm. ya. kupatan itu ngaku lebat. Nah ini hari ini sudah tergerus. Hari ini yang paling dominan di dalam alam budaya kita itu ngaku benar, ya, rebutan benar. Nah ini yang terjadi. ya. Uh, saya kira itu ya jawaban saya yang terakhir apa tadi pertanyaan saya lupa. Uh, Sudar. Pelaporan apa dengan politik sekarang? Sejak kapan yes. sih? lakukan uh, oh. pelaporan kayak? Iya. Yeah, uh -uh. Nah, saya kembang. mungkin mulai kemudian wayang ada ada pengolahan untuk ideologi pembangunan lalu mendapatkan perlawanan dari kebudayaan apa lalu menggunakan wayang untuk alat kritik kepada kekuasaan ya termasuk yang menaikkan Jokowi ya eh, Petro Didi Ratu 2014 itu kan ideologi bahwa 10 tahun itu rezimnya anu SBY dianggap itu anu lah ya, para kesatria ya zaman Odeburg dan lain-lain itu lalu dimunculkan eh, Jokowi dikemas Petro Didi Ratu ini simbol perlawanan rakyat kritik rakyat terhadap oligarki semacam revolusi sosial kan itu ya jadi nah lalu nanti ketika jokowi jadi dari dari kelompok yang tidak setuju 02 lalu bikin wacana tandingan petrogi ratu itu adalah ini orang yang nggak pantas jadi raja nggak punya kemampuan orang awam itu kok jadi raja pasti kacau gitu kan itu ya dan lalu diberi kemas, ya. Kalau tidak banyak lakon, Petro jadi ratu itu hanya semalam kan itu ya. Jadi 2014 itu sudah dimunculkan macan ketika Jokowi yang jadi, wah ini Petro jadi ratu ini paling hanya semalam. Diartikan itu hanya satu periode. Ternyata sudah dirancang. Jadi 2014 begitu Jokowi jadi sudah ada perlawanan untuk persiapan 2019. Langkah anak habisnya ya. Itu kalau kalau hanya dalam tradisi lahiriah pakai akal semata ideologi di kontra ideologi kontra ideologi di, di lawan ideologisasi itu akan apa e, terus-menerus ya sama ayat Al-Qur'an juga kadang di gitu kan ayat satu juga bisa digunakan senjata untuk kelompok satu untuk me, melawan kelompok lain dan saling menyiarkan itu ya itu itu hanya ber, di syariat itu level di dalam hanya akal ya di dalam soal analisis ideologi analisis e, wacana ya Nah, yang saya sampaikan di sini itu dari segi uh, torekoh, ya, jalan, ya, jalan untuk kesempurnaan, ya, jalan kesempurnaan itu enggak menuduh orang lain jadi yang tergambar di dalam wayang itu menunjuk pada diri sendiri, dan memang wawalannya itu memang enggak boleh, apa, menyebut nama orang tokoh yang saja nggak enggak boleh untuk itu. Jadi, orang semua kembali pada diri sendiri, ya. Demikian, masih terima kasih. Mungkin saya buka sesi lagi, tapi terbatas. Mungkin karena ini juga, ya, jadul akan anu kita juga mohon doanya. Jadi, mertuanya Mas Jadul ini nembe situ, jadi mungkin kita ngirim fatihah bareng-bareng, ya. Nanti aja, mas nanti, mas aja, mas nanti, aja nanti aja, ya. Dapat, mas ada Pertanyaan mungkin terbatas, biar nanti Mas Jadul bisa segera pulang ke rumah. Mungkin monggo, saya persilahkan ding ya, tidak touję? oh <laughs> okay. jadi jadi saya ingin tahu tadi apa namanya tentang hubungan manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam itu. kalau dari penjelasan tadi itu kan banyak kaca terhadap diri dan Tuhan gitu. mungkin saya ingin ikut belajar juga bagaimana wayang ini dalam cerita wayang ini bagaimana memosisikan alam pemandang alam, gitu. kayak misalnya kenapa di dalam tradisi nusantara itu alam begitu dihargai dengan simbol-simbol dan itu itu hampir tersebar di banyak tempat. Nah mungkin uh, itu terus uh, terus kenapa sekarang misalnya apa ada adakah hubungannya cara pandang terhadap alam yang berbeda dengan yang digambarkan dalam pewayangan itu sehingga menjadikan sekarang Uh, alam ini begitu murad marit, murad marit dan biasa ya enaknya aja, itu manusia uh, dengan segala macam kuasanya bisa melakukan. kalau misalnya apa namanya cerita-cerita uh, terkait simbol-simbol pernikahan -simbol dengan uh, itu apa itu ada yang ngomong itu simbol alam itu, jadi perjanjian atau hubungan manusia dengan alam itu simbol saja, bahwa itu memang satu kekuatan besar yang manusia juga harus menghargai gitu. Nah mungkin saya ingin itu belajar soal itu uh, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ada yang lain? monggo? mbak-mbak alam itu feminin <guluh> ibu bumi Apa-apa? itu jauh dari Kudus itu. Utara suruh Ini Saya terbuka dengan sama Ah jadi kalau melihat wayang, bagaimana wayang bisa katakanlah mendidik ya, mendidik manusia untuk berhati mulia. Itu kok saya ngiri ya, manusia-manusia uh, yang setelah dididik oleh para wali itu, itu. Mereka kayaknya sudah di surga semuanya Gak tau mas Artinya melihat Kualitas manusia Katakanlah zaman Mbah saya lah Atau zaman Ibu saya yang di kampung Itu masih mengalami Itu dengan yang sekarang kok Memang berbeda sekali Dan metodenya ini yang membuat saya kagum Uh, mem memuliakan hati itu kan memang perkara yang sangat sulit sekali dan para wali menemukan cara itu dengan dengan tiga unsur sekaligus jadi pertama adalah unsur sindirupa rupa itu dengan bentuk warna itu juga menghaluskan hati ya kemudian ditambah unsur suara musik, bagaimana musik itu juga bisa menyentuh hati, apalagi di dalam wayang itu kan musik tidak hanya musik, sudahlah musiknya itu jan, menurut saya itu musik yang magis ya, yang yang bisa membuat merinding tuh, jadi langsung masuk ke hati, ditambah syairnya sair dari sinden itu kan sangat mendukung cerita nah yang ketiga adalah unsur sastra bagaimana para wali itu menyadulkan berbagai macam karakter manusia dan dengan perpaduan rupa musik cerita sastra itu menyatu dan tidak terasa hati menjadi halus Nah Itu kan agama Dalam konteks ini itu kan Memuliakan akhlak ya Jadi para wali e, Merumuskan bagaimana Cara memuliakan akhlak itu dengan langsung e, Hati manusia itu di, Diolah Tanpa harus ada ayat Kan tanpa ada ayat di, di, Tanpa um, kata Allah juga Tanpa ada embel Doktrin lah ya tidak ada doktrin di situ Ada hal orang yang Dalil Orang Anggut Dalil, tapi Manusia zaman bien ya? nenek-nenek Raja, ibu saya itu Kok Halus Halus ya, artinya tepo selironya jalan Kemudian uh, Sistem sosial mereka yang di kampung itu kan jalan Contohnya misalnya gini eh uh, Kebetulan istri saya orang Temanggung di desa sana itu masih ada beberapa yang saudara saya yang sisa-sisa yang zaman wayang lah zaman gue <laughs> <laughs> karena wayang se sejak Sangnya Orde Baru kan wayang sudah rusak sudah ya. sudah rusak Nah itu kampung itu kok damai banget ya jadi misalnya mau lebar mau puasa ini Mau puasa itu ngantar makanan ngantar tetangga uh, Ya seperti aku tadi itu Kemudian nanti menjelang lebaran Itu kemudian juga masak Padahal Masak dari rumah ke rumah yang lainnya itu kan Sama Yo, Kentang, gori, serundeng, serundeng. Kupat, kupat. Yo, kuk ya pokoknya itu sama masakannya, tapi mereka saling saling bertukar masakan yang sama itu dan kalau mereka belum belum saling bertukar itu belum sah nah ketika lebaran tiba itu yang namanya apa, oh, saling bersilaturahim antar antar rumah itu kan rata itu jadi kalau ada yang terlewat tuh merasa berdosa nah Keguyuban seperti itu, itu ya lima tahun yang lalu masih lah, tapi sekarang sudah tidak ada. Semenjak datangnya doktrin-doktrin itu, jadi di musola ini ada kiai ustadz ini, musola ini ustadznya beda. Kemudian oh, ada tradisi yang itu yang sangat, sangat saya sayangkan itu, setelah sholat id kumpul di lapangan bersalaman. Setelah itu bubar, selesai. Wang sudah bersalaman kok. <tuk> Ngapain harus ke rumah-rumah? Rumah. Sudah tidak ada lagi muter kecuali antar saudara ya? Kalau saudara masih, masih. Uh. <tuk> Jadi, uh, saya ngiri ya betul-betul ngiri. Jadi ingin kembali ke masa kecil dulu yang semacam itu ketika hati terolah kemuliaan hati itu diolah. Nah tapi kan apa daya sudah sudah memang begini keadaannya. Wayang sendiri sudah mulai rusak ya oleh orang baru itu karena apa? Orde baru itu betul-betul masif itu merusak wayang, menitipkan pesan dulu. Jadi ada wayang pancasila, wayang kb misalnya wayang. Nah, udah pokoknya isinya diselip-selipkan gitu. Uh, yang diambil kemudian hanya ceritanya saja Nah sampai Saya gak tahu sekarang ini Sekarang sudah reformasi Apakah dalam-dalam masih seperti itu <tuk> Nah jadi Bagaimana ini kita Karena kan ini sudah Sekarang Yang namanya mengelola hati itu sudah Sudah hilang mah. Saya penulis oh, Percaya bahwa hati juga bisa dikelola oleh karya sastra Orang membaca sastra kemudian menemukan berbagai karakter di sana Tetapi orang sekarang sudah tidak membaca sastra juga Jadi sastra-sastra yang karakternya kuat itu juga sudah mulai ditinggalkan Sekarang orang banyak gaya itu Status sekarang status Wah. Status. Nah itu artinya, kesempatan untuk memuliakan hati lewat sastra juga sudah agak susah Nah sekarang, gelombang yang lebih baru adalah uh, Gelombang dakwah yang, salaf tadi, salaf tadi. yang doktrin itu doktrin. Jadi kalau ada uh, dakwah lewat Kayak misalnya yang apa? Uh, Sinden itu Nanti ditanya dalilnya mana Terus ayatnya apa gitu. Jadi sekarang itu penuh dengan doktrin-doktrin Yang membuat agama kemudian bukan soal hati Tetapi soal pengetahuan dan soal kemampuan Untuk membantah Kemampuan untuk eh, terlihat banyak wawasan dalil-dalil itu jadinya oh, Ya doktrin akhirnya doktrin. Nah ini kemudian sehubungan dengan dengan ini kan perlawanan lewat mengadakan acara suruh kebudayaan ke ya ke. ini. <tiarkah> ini bagaimana ini? Oh, oh Pak Kiai ini kira-kira ini kok aku kok rada wuwet. Terima kasih. Ya, benar. Ya. Ya. <tid> <Gil: Lan -menarang, tid> Mas. Ya, ya. <tid> <'alaikum> warahmatullahi wabarakatuh. <tid> uh. <tid> uh, terima kasih Mas Jadun. Uh, Pemaparannya sungguh luar biasa ya. Biasa di luar. <tid> <tid> <tid> Saya, saya tadi sempat merasa bahwa saya tidak tepat sebenarnya hadir di sini ya karena apa? Karena konsep saya tentang manusia tentang kepribadian itu terkoyak seperti bajunya Mustofa tadi. <guruh> <tuh> <tuh> ya, saya uh, selama ini ya mengetahui apa itu manusia ya dari belajar psikologi ya. Bahkan uh, sampai di level praktis mencoba ini uh, Menerapkan teori-teori uh, Beserta turunan-turunannya Dalam memahami persoalan-persoalan kemanusiaan, Persoalan-persoalan manusia Tapi pada malam ini uh, Bangunan teori saya rasanya terkoyak Terus dia Kan tidak mungkin rasanya kemudian Besok ketika ada orang yang minta Katakan, uh, bantuan ya uh, Entah itu dalam bentuk apapun ya Yang nah, secara umum jasa psikologi ya Saya kan tidak kemudian bisa menggantinya dengan ilmu wayang Tapi kan bisa ilmu Nah, saya membayangkan Tadi kenapa saya sangat serius ya uh, Setiap ucapan Mas Jandul itu saya cerna dalam-dalam terus bagaimana um, memberi kerangka yang lebih uh, yang lebih apa ya operable ya lebih bisa dioperasionalkan dari khasanah kebijaksanaan wayang tadi untuk persoalan manusia hari ini kira-kira dan sampai detik ini saya belum belum ketemu jawabannya dan ini cukup mengusik ya saya Mungkin akan mulai besok ya Atau mungkin mulai malam ini Saya akan mulai berusaha mencari jawabannya Dan itu Akan membuat saya akan sering berkunjung ke Langgar dan ke masjid. Nah uh, sa Saya Rasa bahwa forum ini tidak cukup berif di sini ya Saya membayangkan karena uh, Bayangan saya sebuah Tradisi pengetahuan apapun akan uh, berguna, akan uh, bermanfaat ketika sampai batas tertentu bisa merubah perilaku manusia ya. Nah kita tidak bisa membayangkan uh, apa dampaknya itu masih sistematis terstruktur seperti klaim 02 itu ya Tapi setidaknya ada sebuah pedoman alternatif yang memang ketika kita renungkan lebih cocok dengan kepribadian kita ya saya merasa tadi seluruh teori psiko, uh, kepribadian psikologi barat mulai dari psikoanalisis behaviorisme bahkan sampai yang yang agak mutakhir ya yang mencoba melibatkan dimensi rohani ya dan psikologi transpersonal rasanya masih sangat duniawi gitu ya masih sangat sangat profan belum menyam, belum sampai menyentuh pada Uh, apa dalam bahasanya bandul itu apa core of the core <laughs> itu kepribadian kita itu <laughs> intinya intinya intinya inti <laughs> <laughs> <-I> <laughs> <laughs> jadi intinya saya merasa ini uh, terganggu sekaligus terbantu mas Adul. dan ke depan saya berharap perbincangan semacam ini untuk mencari format yang lebih lebih jelas bagaimana wayang itu relevan dan aktual untuk uh, memahami bahkan uh, apa ya me mengatasi jadi bisa menjadi sumber solusi bagi persoalan-persoalan manu manusia hari ini. Nah, ke depan saya berharap forum Sulu ini bisa mencoba me apa ya merambah ya menginisiasi agenda-agenda agenda yang lebih operatif mungkin ya, gitu Ya. Begitu. Terima kasih. Tepuk tangan tuh <tuk>